Tentunya kita ke kabar pertama Ada info spesial penting Tentunya dari Rizky Bilar Masih mengenai akun Markona Persahabat kita lihat Ada sebuah unggahan postingan Tentunya info komentar dari Rizky Bilar Ditegaskan kembali Buat kalian lain kali Kalau ada akun begini tolong jangan diramein Justru kesenangan dianya Hanya pin aja Itulah info penting buat kita semua Para fans, kalau ada akun Tentunya yang selalu menyudutkan Jangan diramaikan Lebih baik kita hanya pin aja persahabat ya Kita kompak, kita solid persahabat Tentunya untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar oh, Sehingga tersebut juga Dari kembali oleh akun Les Lardor Lovers Ada kalimat caption yang dituliskan Jangan ada yang terpengaruh Sama akun bodong Tuh persahabat ya banyak sekali tanggapan Hingga respon dari para fans yakni dari akun instagram 307 3076 mengatakan Tuh ayo pada jadi fans yang pintar dong Masa udah satu tahun masih aja Katanya ya Idola diam fans diam Idola rame fans rame gitu loh tuh persahabat ya Kita langsung report aja Jangan sampai diramaikan Lebih baik akun-akun yang selalu menyudutkan Kita nyepin perintah dari Idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya kita mendapatkan Kabar terbaru dari Bang Ariel Soalnya Rizky Bila Tentunya Bang Rizky Bilar, hari ini kembali syuting persahabat ya, terlihat dalam postingan ini. kita mendapatkan vitamin kejutan bahagia, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan buat idola kita Dan dalam postingan ini kayaknya abang biar lagi ngintip persahabat ya, wow, lagi ngintip siapa nih? Bismillah, semoga berkat selalu amin semangat buat Rizky Bilar, mudah-mudahan dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan. Unggahan tersebut juga telah diripos kembali oleh akun Les Lovatix, ada kalimat caption yang dituliskan. Hayo, kayak siapa nih yang suka ngintip-ngintip semangat syuting abang, semangat jaga kesehatan yang anak baik Rizky Bilar. Luar biasa bersahabat ya, doakan yang terbaik selalu, untuk itulah kita mudah-mudahan ada kejutan dan ada cedokan vitamin manja dan kabar bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Tetap hati channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana kabar kalian persahabat Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.